Kita mulai video hari ini dengan video dari seorang YouTuber India bernama Robby. Doi bersama dengan teman-temannya coba buat masuk ke sebuah rumah kosong. Doi itu sama sekali nggak tahu cerita apapun tentang rumah itu, tapi konon rumah itu ditinggalin gitu aja sama pemilik sebelumnya karena rumah itu sangat angker. Di dalam rumah itu, mereka nemuin banyak barang-barang aneh, salah satunya adalah sebuah tali yang menggantung dari plafon. Mereka sempat berkumpul di dalam ruangan yang ada tali yang menggantung itu dan coba buat ngebuka pintu yang ada di dalam situ. Tapi Rob ini tiba-tiba sadar kalau ada sesuatu yang terekam di videonya. Open this door, ingor in door, door ke, okay. the door, the door open mana pohon? Hello, ala Open open Vicky kita Vicky, Vicky. Pas Robby lagi ngarahin kamera ke mukanya, tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang lewat di belakang doi, dan mereka sempat keliling di dalam rumah itu buat nyari sosok yang tadi, tapi mereka nggak nemuin siapapun. Dan untuk terakhir kalinya sebelum mereka close videonya. Roby dan teman-temannya coba buat masuk lagi ke dalam rumah yang tadi, tapi kali ini ada yang aneh, guys. Hey, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip. Tiba-tiba ada suara benturan benda yang cukup keras yang kerekam di kamera dan suara itu yang bikin mereka kabur ketakutan. Tapi teman Robi ada yang ngaku kalau Doi ngeliat lagi sosok yang tadi. Dan bahkan Doi ini sampai nangis guys. Gak cuman di dalam situ, bahkan pas mereka udah pulang naik motor teman Robi ini masih ketakutan dan nangis di sepanjang jalan. So ngelihat dari ekspresi teman Robi ini seolah pengakuan Doi itu kayak legit banget ya. Doi kayaknya bener-bener ketakutan abis ngeliat sosok itu. Tim pemburu hantu dari Amerika, The Haunted Site Paranormal Investigations, kali ini coba buat masuk ke sebuah gedung yang dulunya adalah sebuah penjara bernama Old Nevada State Prison. Penjara ini udah dibangun sejak abad 19 dan ditutup tahun 2012 kemarin. Sepanjang 150 tahun penjara ini berdiri, banyak banget kejadian mengerikan yang terjadi di dalam situ. Pas tim pemburu hantu ini masuk ke dalam penjara itu, Mulai mereka mendengar ada suara-suara bisikan, benda-benda yang bisa gerak sendiri. Tapi ada sebuah kejadian di video mereka yang gua sama sekali belum pernah lihat di channel manapun. Pas Patrick alias host dari channel ini jalan di koridor penjara itu, ada sesuatu yang kerekam jelas banget di kamera. So, gue pengen kalian perhatikan baik-baik video ini. I'm the newest prisoner. Pas Patrick coba buat komunikasi sama sosok-sosok penunggu bilik-bilik penjara itu Ada sebuah bayangan hitam yang lewat persis di depan Patrick Dan bayangan itu nutupin kepala Patrick Walaupun kamera dan lighting diarahkan konstan ke kepala Patrick di tengah-tengah video, tiba-tiba kepala Patrick menghilang. Dan seolah kayak ada sebuah bayangan hitam yang besar yang nutupin kepala Patrick. Sedangkan bagian tangan Patrick tuh kelihatan jelas banget. Dan jeruji besi di penjara itu juga kelihatan jelas banget. So, apakah sosok berwarna hitam yang tadi itu adalah sebuah penampakan yang lewat persis di antara Patrick dan kamera ini? Atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sebuah fenomena anomali cahaya yang gue sendiri juga gak bisa jelasin. 20. Tim Ghost Hunter Paranormis dapat info dari salah satu viewersnya mana Doi ngaku kalau Doi itu ngalamin banyak kejadian aneh Sejak nemuin sebuah buku catatan di loteng rumahnya Buku itu kayaknya milik penghuni rumah ini sebelumnya Tapi anehnya buku itu isinya adalah cara menghabisi nyawa orang di medan perang So dari sini pemilik rumah itu menyimpulkan kalau mungkin aja dulu penghuni rumah ini adalah veteran perang dan sekali lagi sejak buku itu ditemukan banyak banget kejadian aneh di rumah ini dan kebanyakan adalah fenomena poltergeist. Tim paranormal datang ke rumah itu dan coba buat menginap dua malam. Di awal mereka coba buat komunikasi ke penghuni rumah itu buat gerakin tumpukan kartu. If there's anything, move these cards? Just, like do is just go like, I just do some of Bukannya tumpukan kartu itu yang gerak Tapi malah ada sebuah kursi di dapur itu Yang bisa geser sendiri Padahal di rumah itu sama sekali nggak ada orang lain Selain mereka berdua Karena pemilik rumahnya udah cabut keluar Dan tinggal di hotel Habis itu mereka coba buat naik ke atas ke lantai 2 Tapi sebelumnya mereka naruh Karpet piano di dapur tadi di mana karpet itu bakalan bunyi kalau ada yang nginjek karpet itu, dan tiba-tiba ada kejadian yang lebih aneh terekam di kamera. Lampu di kamar itu tiba-tiba bisa nyala sendiri, dan mereka mendengar ada suara piano dari lantai satu. Dan pas mereka ngecek rekaman kamera yang ditaruh di atas tripod di dapur itu, mereka syok banget karena ada sebuah bayangan hitam yang kerekam lewat di dapur itu pas mereka lagi ada di lantai 2. Videonya yang tadi itu memang gelap banget. Tapi gue udah coba buat terangin dan disitu emang kelihatan jelas ada sebuah bayangan berukuran besar yang lewat di dapur tempat mereka duduk tadi. One. Youtuber berhasil bernama Balian coba buat datang ke gedung bekas stasiun kereta api tengah malam. Doi datang rame-rame bareng temen-temennya. Tapi pas di lokasi, mereka semua itu berpencar dan masing-masing ngerekam pakai handphone mereka. Jadi, kayak uji nyali masal gitu, guys. Yang punya channel ini itu sama sekali nggak ngalamin fenomena aneh apapun, tapi justru salah satu temennya yang bernama Isabella gak sengaja ngerekam ada sesuatu yang aneh banget pas doi coba buat mendekat ke sebuah rumah yang ada di dekat stasiun kereta api itu. Ini Ada sebuah bayangan hitam yang terekam jelas banget berjalan di belakang jendela di dalam rumah itu. Isabella kaget banget dan doi langsung tahu kalau bayangan itu bukan salah satu temennya. Yang lebih anehnya, kalau gua perhatiin, pas sosok yang tadi itu kesorot sama lampu senter Isabella, sosok itu sama sekali nggak ada detailnya. Warnanya cuma hitam doang, padahal kalian bisa lihat dinding bagian dalam dari rumah itu masih kelihatan warnanya. Tapi sosok yang tadi sama sekali nggak kelihatan detail apapun. Cuman warna hitam doang. Jendela. Tim go Hunter dari Austria bernama paranoex coba buat masuk ke sebuah rumah kosong yang terbuat dari kayu. Mereka datang ke situ pas musim salju. Dan pas baru masuk aja, mereka udah langsung ngedengar ada suara langkah kaki dari lantai dua. Mister, Peter, Peter, Peter. Diye bak mesela, abi çok çöpme tehlikesi benim için. Bir de elin üstünde kan falan da var. Kış evet, gıştın. Pıştın, Tidak lama setelah mereka dengar suara langkah kaki di lantai dua, ada sebuah daun pintu yang jatuh dari arah tangga. Mereka kaget banget karena suara pintu itu yang keras banget. Tapi mereka tuh masih tetap kekeh buat lanjut eksplor di rumah itu. Dan pas mereka coba buat naik ke lantai dua, ada kejadian yang lebih aneh yang terekam di kamera. <tuk> Şuraya çıkalım. Aa şu içeri gidelim. Az bir çek. Yukarı çıkıyoruz. Emin misin <gülüyor> abi? Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? O nereden geldi ya? Yukarı çektin mi? Hiçbir çektim, şey yok yukarıda. Çektim, abi dedi. <gülüyor> Resmen üstümüze attılar. Hayır yolu kapattılar. Sebuah matras berukuran besar tiba-tiba jatuh ke arah tangga Untungnya matras yang tadi itu nyangkut dan gak langsung jatuh ke arah mereka Tapi mereka ngerasa kayak ada yang sengaja nutupin tangga itu supaya mereka gak naik ke lantai 2 Karena berkali-kali ada benda yang jatuh dari tangga itu Seolah matras itu dilempar untuk ngeblok tangga naik ke lantai 2 Abis kejadian yang tadi, mereka ngerasa kayaknya situasinya udah mulai nggak kondusif. Mereka mutusin buat cabut keluar dari rumah itu. Tapi, pas udah di luar, mereka coba buat ngeliat sekali lagi ke arah rumah yang tadi. <tuk> Ada sebuah bayangan hitam Yang muncul berkali-kali Di jendela rumah itu Dan salah satu anggota tim Ghost Hunter ini Yakin banget kalau bayangan itu Adalah Jin Oke okay guys that's it, that's it Video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya